Eh, tak rasa pun spring tu. Udah use. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba menu yang viral dekat TikTok. Haa, PKB, PKB ni ramailah orang jadi chef kan. Korang boleh agak tak apa dia? Okay. <tuk> Allah Alba. Syamil! Okay. Takpelah kita redah je lah. Sebab kita dah buat kan. So, kita kenalah makan. Okay. Aku ada side dish. Aku ada ayam goreng. Dan juga popcorn chicken. dua duanya ayam. Korang masih kalau korang tak pernah tengok lagi video TikTok tu nanti aku akan selitkan kat tepi eh. Video tu. Ada lagi satu selain uh, ramen apa. Uh, Super ring ni. Kita ada juga Maggi peanut butter. Itu mungkin kita cuba nanti di next video. Mana kita tahu. Oh. Balalah kita makan. Tapi aku guna cup kecil je lah sebab takut tak sedap eh? Dia orang kata sedap. Ni creamy-creamy lah. Nampak ni berasa lagi. Maksudnya aku baru angkat daripada Kuali. Digih tau sebab takut dia beku. Ni nak simpan macam mana? Aku guna cup kecil. So uh, dia punya superin pun aku guna yang kecil je lah. Korang nak? Nah, Aku bagi korang dulu rasa sedap ke tak? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim eh, Tak rasa pun spring tu Sekejap ayam Pot creamy weh. Sedap Sedap, sedap dirasa creamy-creamy. Tapi ada pedas-pedas sikit sebab aku. Masih dah rasa pedas lagi. Sebab aku guna satu. Satu cawan. Hmm, jadi ramen cheese je. Tak ada dah. Supering. Okay. Mari kita sama makan. Ayam Ayam sekali Melecur eh Tak main apa Aku rasa ayam ni aku tak pergi Sebab aku takut Nak hujan ni so, tak sempat Nak makan semua so kita habiskan ramen dengan popcorn tu jelah. Kalau sempat aku makan. Ni tak ada rasa eh super dengan cepat. Aku ni yang kecil kot tak banyak sangat sebab Kak pun kecil kan Tapi okey lah Tak pelik Pak dah dengar bunyi guru So aku tak sempat dah nak makan ayam ni Habaskan je lah Korang boleh try ni Tak pelik aku ni Ok rasa dia okey je Sudap Adalah pedas sikit-sikit dia So aku boleh makan akan dah hujan so abakanlah dah tak kena aku dah masak tak kena simpan nanti beku kan so aku makan lah ayam ni anak sama makan sendiri jelah okey sekian lastpak Lama mungkin diakan akan jadi muat So, kalau yang suka cream cream tu Takkanlah muat kan Okay lah untuk aku sebab aku makan cup kecil ni Sedak lah asli. Tapi still ada pedas-pedas sikit Untuk aku sebab aku tak puas pedas Okay, mungkin lepas ni aku nak cuba Maggi, pinat butter pula Maggi kau ada pinat butter huh. Okay Itu saja video aku untuk hari ni Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe, tolong subscribe Okay Sampai sini je Ni aku makan sekejap lagi sebab dah hujan So dia akan ganggu aku punya audio Okay So aku approve lah resipi ni Super ring ni sebab aku pun letak Paket kecil je mungkin tak ada rasa tak spring Dia jadi macam cheese je ramen cheese Kau janganlah guna ramen cheese pula ah, Muak dah kau kamu, carbonara ke guna ramen ni biasa dia. Okay Itu saja. see you guys di next video bye bye